Materi yang pertama yaitu mengenai pangkat 2. Sebelum kita beranjak lebih jauh mengenai materi pangkat 2, kita ulang kembali tentang materi perkalian ya. Mengapa harus materi perkalian? Karena pangkat 2 ini dasarnya adalah perkalian. Simak angka berikut. 3 dikali dua artinya adalah tiga kali angka 2. Maka dapat kita tuliskan dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 2 nya ada 3 ya Hasilnya adalah 6 Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6 Nah lanjut kepada materi pangkat Perhatikan angka berikut Angka tersebut dibaca 3 pangkat 2 Ingat ya Tiga pangkat dua. Tiga pangkat dua ini tidak sama dengan tiga dikali dua. Tidak sama. Tapi, tiga pangkat dua ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Tiga pangkat dua sama dengan tiga dikali tiga. Berdasarkan hasil itu, dapat kita simpulkan bahwa pangkat dua merupakan... Suatu angka dikalikan dengan angka tersebut Ingat ya kata kuncinya Pangkat 2 adalah suatu angka dikalikan oleh angka tersebut 3 pangkat 2 artinya 3 dikalikan oleh 3 3 kali 3 hasilnya adalah 9 Lanjut ya pada contoh berikutnya 4 pangkat 2 Ingat kata kuncinya, bahwa pangkat 2 adalah suatu bilangan dikalikan oleh angka tersebut Atau suatu angka dikalikan oleh angka tersebut Jadi dapat kita tuliskan 4 dikali 4 hasilnya adalah 16 Lanjut pada contoh berikutnya 5 pangkat 2 Ada yang tahu cara mengerjakannya? Iya betul sekali 5 dikali 5 karena kata kuncinya tadi suatu angka dikalikan oleh angka itu sendiri Hasilnya adalah dua lima Nah semua hasil itu merupakan pangkat 2 Wah kalian memang anak yang cerdas Dari yang kedua, yaitu mengenai akar pangkat 2 tahukah kalian apa simbol dari akar pangkat 2? Simbolnya adalah simbol berikut Yaitu lambang dari akar Sebelum kita beranjak lebih jauh mengenai materi akar pangkat 2 Kita ulangi kembali materi sebelumnya mengenai pangkat 2 Perhatikan angka berikut ya 3 pangkat 2 kita tuliskan bahwa tiga dikali 3 mengapa demikian benar karena kata kunci dari pangkat 2 adalah suatu angka dikalikan oleh angka itu sendiri sehingga tiga pangkat 2 hasilnya adalah 9 lalu bagaimana jika kita kerjakan dengan cara lain misalnya kita ingin mencari perkalian berapakah yang jika dikalikan dengan akar itu sendiri hasilnya adalah 9. Caranya dengan menggunakan akar. Bagaimana cara menggunakan lambang akar pangkat 2 untuk menemukan jawabannya? Caranya mudah, kita tuliskan akar 9 sama dengan berapa. Bisa dijadikan pertanyaan Berapa kali berapa yang hasilnya 9? Ayo Titik-titik dikali titik-titik yang hasilnya 9 Benar sekali 3 dikali 3 Maka kita tuliskan Akar 3 dikali 3 Akar 3 dikali 3 sama dengan 3 Bagaimana? Udah bukan? Wah wow, kalian hebat Lanjut ya pada contoh soal berikutnya Soal berikutnya yaitu Akar 4 Caranya mudah Ingat pertanyaan Berapa kali berapa yang hasilnya 4 Ayo ingat-ingat kembali perkalian Berapa kali berapa yang hasilnya 4 Wah hebat kalian 2 dikali 2 maka kita tuliskan akar 2 dikali 2 hasilnya 2 soal berikutnya yaitu akar 16 ingat berapa dikali berapa yang hasilnya 16 ingat-ingat kembali mengenai pertalian Berapa ya Hasil dari 16 Perkalian berapa ya Yang hasilnya 16 Benar sekali 4 dikali 4 Maka kita dapat Menulis akar 4 dikali 4 Hasilnya adalah 4 Lalu Lihat contoh soal berikutnya, yaitu akar dari 25. Ada yang tahu akar dari 25? Ayo ingat kembali, berapa kali berapa yang hasilnya 25? Ya benar, 5 dikali 5. Jadi dapat kita tuliskan, akar 5 dikali 5 hasilnya adalah 5. Bagaimana mudah, bukan, mengenai bakteri akar pangkat dua? Sejauh ini, kalian memang anak-anak yang hebat.